Apabila kita ingin menyimpannya, klik tombol file lagi, klik, klik tombol ini, ini ini sudah kita ketik nih, tapi belum ada namanya, apa nama filenya, maka kita kita klik lagi, klik file, kemudian klik pilih opsi save as, nah, ini dia, ini ada open info save as. Klik "Save As", akan "Membahas Tutorial Mikroskop Word" untuk pemula, menyimpan, membuka, dan memformat dokumen. Sebelumnya, bagi Anda yang baru mengetahui tentang Microsoft Word dan ingin memulainya pertama yang Anda harus memiliki adalah komputer atau laptop jika pun belum punya Anda bisa meminjam kepada saudara atau reken atau teman Anda pertama yang Anda miliki yang Anda harus memiliki aplikasinya adalah tentang Microsoft Word nah di sini sudah ada mikroskop word yang sudah siapa bisa dengan cara klik kanan di kursor kemudian klik open ini yang blank dokumen yang now yang now ini blank, blank no. document klik dua kali nah ini dia tampilannya ini dia tampilannya ini dia. inilah namanya mikroskop word bisa dengan cara kedua ini saya matikan dulu dengan cara mengklik dua kali di wordnya klik dua kali di mouse atau di keyboard sentuhnya klik dua kali pilihlah yang ini. kalau untuk awal kita pilih yang ini, ulang dokumen. nah ini hadiah inilah tampilannya. tampilannya. nah, di sini ada dokumen Word. dokumen Word ini adalah nama dokumen yang kita ketik nanti. ini bisa kita simpan, nanti kita ini bisa kita ganti namanya. paling atas ini ya. Nah, di sini ada icon save nah, nah ini namanya yang ini namanya adalah ribbon nah, ini ribbon dan ini namanya ribbon yang mana ribbon ini berisi berbagai menu dalam ribbon ini terdapat beberapa tab seperti home insert Draw Desain Sampai terakhir adalah Yang ada di atas ini Ini namanya Tab Ada empat yang akan saya bahas di Verse 2 ini Pertama memulai dokumen baru Dan menyimpannya dengan nama yang sesuai Yang kedua Mengetik dan mengedit Teks Termasuk milih jenis huruf ukuran huruf dan warna huruf ketiga, memformat dokumen dengan menambahkan heading, paragraf, bullet dan numbering keempat, menyisipkan gambar tabel, dan grafik ke dalam dokumen bagaimana memulai dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai nama yang sesuai ya pertama buka Microsoft Word nah ini kita anggap sudah dibuka ya ini sudah dibuka sama tadi ya seperti yang tadi bagaimana memilih dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai untuk memulai dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai ikuti langkah-langkah berikut pertama buka mikroskop Word ini udah nih keyboard, klik tombol file. Bisa juga dengan dengan ini tadi ya, yang awal tadi klik ini. Tapi karena ini sudah terbuka, ini saja. Kita mau buat yang baru nih. Klik file, pilih now. nah ini, pada now ini, blank dokumen ini, maka klik. Ah ini dia, ini yang baru ini yang baru yang belum ada namanya yang berikutnya yang keempat pilih jenis dokumen yang anda inginkan atau yang anda ingin buat anda dapat memilih dokumen kosong dokumen dengan template atau dokumen yang terakhir yang digunakan mulailah mengetik dokumen anda dalam jendela dokumen baru tersebut mulai diketik ya lihat di keyboard mulai diketik saya contohkan kata-kata kalimat lah ya saya ya ulangi ya ini saya besarkan dulu ini saya buat arial tulisannya saya buat 20 lah ya 22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 Klik Save As diinginkan. Anda mau menyimpan di mana? Di sini saja ya. Kita pilih semisal di saya mau menyimpan di, di sinilah ya di dokumen. Ini judulnya tadi kita buat terbuat pemula, pemula belajar. di sini di bawah ada kata save ini save untuk nyimpan ini cancel tidak jadi. Nah, di sini ada Word document. Kita pakai Word document aja yang Word. Nah, di sini banyak banyak pilihannya. Kita pilih yang paling atas ada Word document. Kemudian save. Nah. Bagaimana mengetik dan mengedit teks? Mengedit teks termasuk memilih jenis huruf. Ukuran huruf dan warna huruf, ikuti langkah-langkah berikut: buka dokumen Microsoft Word yang Anda inginkan atau Anda edit. Kita anggaplah ini yang pertama tadi, yang Anda kita ingin edit seperti itu, ya. Seperti itu. Klik dalam jendela dokumen di mana Anda ingin memasukkan teks, nah. misal di sini, saya menambah di sini ya, kata terakhir sungguh-sungguh dan betul-betul ingin menjadi. pemula yang mahir, nah ini dia ini dimana anda mengedit atau anda ingin menghapus semisal kata sangat ini anda hapus di keyboard ada tulisan backspace Nah itu di tekan, nah ini ini akan terhapus sendiri, itu dia, itu lebih lanjut nanti akan saya ajari tutorial berikutnya Tapi ini seperti itulah cara menghapusnya ada di, key, di keyboard backspace, itu dia tuh menghapus di sebelah kiri Ada lagi delete namanya, delete itu dia menghapus yang sebelah kanan Untuk memilih jenis huruf, ukuran huruf, dan warna huruf, klik tombol Font pada ribbon pada tab Home. Nah ini, misal ini diblok dulu, tekan tekan Shift, kemudian geser kursor ini langsung ke dimana terakhir berhenti kita anggaplah di sini. atau tekan sini tekan kontrol tambah a akan maka akan terblok semua nah untuk jenis hurufnya, ini ada banyak inilah nama jenis huruf ini ini font control shift kontrol tambah shift tambah f Nah ini dia kalau ingin ininya ini dia ini banyak pilihannya ada real area black soukir gotik tapi pada umumnya kalau bagi pemula saya sarankan untuk di Arial saja. Di Arial kita buat ukurannya ini, ini ukuran uku ukuran huruf ya. Ukuran huruf ini kita buat supaya kelihatan besar, eh, ini dia. Tapi standarnya adalah 12 atau se-11. Tapi kan ini untuk pembelajaran agar terlihat di, di layar akan saya buat lebih besar ya, sebuatlah 24 seperti ini. Saya buat 24 dan warna huruf. Nah ini, ini ada warna huruf. Ini banyak warnanya, hitam, putih, biru, merah, kuning. Nah ini dia. Kita, misal mau kita kasih contoh warna kuning nggak kelihatan nih buatnya. Merah lah ya, ah merah. Ini saya kasih warna merah benar-benar merah nggak boleh ya tapi karena untuk pembelajaran karena tidak sopan untuk belajar tapi saya ganti setelah ya biar sopan warnanya biru sajalah biar kelihatan ya bisa biru bisa hitam cara yang ketiga adalah yang ingin dibahas tadi adalah memformat dokumen dengan menambahkan heading, paragraf, bullet dan numbering nah ini yang ketiga ini mana langkah-langkahnya, pertama yang tadi buka dokumen ya atau dokumen mana? ini ketangkep lah ini dokumen sudah yang mau kita edit. Pilih teks yang ingin Anda format sebagai heading, paragraf atau item dengan valid atau number link. Untuk menambahkan heading, pilih teks dan klik tombol heading. Ini dia, ini ada nomor headingnya, normal nah ini di -heading. ini heading semua ini, kita anggap pilih yang normal nah ini normal dia ya normal akan saya block dulu saya control arah saya kasih besar lagi ya nah ini dia ya, nah, pilih heading normal akan kembali ke normal, ini normal dia. Kalau digeser-geser ya akan berubah, itu ya. Ini yang saya kembalikan lagi. Untuk menambahkan paragraf, klik tombol paragraf. Seperti anda ingin menebalkan, nah, ini setelah di setelah diblok ini, nah, otomatis kalau anda tekan B ini maka akan hitam dia, tombol jadi huruf besar. tapi kalau anda klik lagi bolnya, maka dia akan kecil lagi, kecil dia kan? Seperti itu dia. tapi kalau anda blok lagi, nah, maka dia akan tebal. Nah, ini akan tebal dia, seperti itu. bisa juga di la Di diblok. anda mau buat miring, maka tulisannya akan miring ke kanan. Atau Anda mau garis bawah nah, Maka otomatis garis Bawah semuanya Nah ini dia Atau Anda ingin mengasih warna diblok dulu CTRL tambah A Ini warna Ini saya sampaikan tadi rubah jadi warna merah Ini jadi warna merah dia Untuk menambahkan bullet Pilih, stack dan klik tombol balik pada ribbon di tekon. Nah, ini balik. Ini balik. Contoh, ini, ini sebaliknya saya, saya buat yang ada tanda ini. Nah, ini, nah, atau saya ingin menggantikannya. Titik, nah, ini Atau ini, atau gambar ini, nah, ini dia. Ini dia. Atau opsi numbering ini dia Anda bisa satu ini bisa satu dia atau anda rubah di numberingnya menjadi A besar A besar seperti itu otomatis kalau anda enter di sini di keyboard akan keluar di gitu ya atau a kecil, nah ini yang ke keempat ya, menyisipkan gambar, tabel dan grafik dalam dokumen. pertama itulah buka dokumen, nah ini kita, kita anggap buka dokumen ya. kemudian pindahkan kursor, ah ini kursor, ini menggerakkan kursor, taruh di bawah, di sini atau saya enter lah. Ini, ini ini kursor, kursor. Ini ini kursor bergeser di mana? Pindahkan kursor ke tempat di mana Anda ingin menambahkan gambar, tabel atau grafik. menyisipkan gambar. Klik tombol Insert. Nah, ini ribbon Insert. Ini. Nah. Dan pilih Picture. fitur nah. pilih gambar dari komputer anda dan klik insert. Nah, ini yang online atau dis devices. Nah, ini banyak contohnya. Saya ambil yang sinilah contohnya ya. Saya punya gambar di sini. Nah, ini ada gambar CPU ya, tutup kemudian insert, nah otomatis ini dia, mana cara untuk membesarnya di sini kan ada pojok-pojok ini ditarik, nah, ini akan besar, kalau ada gini ke nah bagaimana Anda untuk mengisikan tabel, pilih klik insert di ribbon, nah ini insert Kemudian table, ha. table yang saya klik, table Anda mau berapa table ini? Ini dia, saya semisalkan ada 4 table. Bagaimana untuk membesar kecilnya? Ini kan ada tanda panah. Nah, ini kalau dia seperti ini, sudah. contohnya saya buat ini nomor no nomor no, no gitu ya atau di sini nama di sini tanggal lahir ya di sini sebuah keterangan ya Ke -ke -ah. nah, itu -itu contohnya saling namanya Nah, tanggal lahir 21 bulan 11 222 semisal ya Jadi saya kira itu saja dulu dalam pertemuan ini Bukan mengajari bagi Anda yang sudah mahir, tapi ini saya khususkan bagi yang pemula. Sampai ketemu lagi tentang pembahasan Microsoft Word yang lainnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.